Pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari apa saja update atau pembaruan yang akan hadir pada update besar kali ini Terus ada event proyek Cobra Sampai dengan event gratisan setelah update dan lain-lain Oke yang pertama ada fitur baru war chest di game Free Fire Nah, jadi nantinya akan hadir fitur baru war chest pada in-game Free Fire Yang dimana kita bisa mendapatkan item-item keren, epic maupun legend Seperti senjata AWM, senjata groza, glue wall, quest level 3, helm level 3, dan item-item lainnya Diinfokan item war chest ini akan hadir pada mode klasik dan bisa juga pada mode ranked War chest atau peti perang ini bisa kalian temukan di berbagai tempat atau titik pada map in game. Dengan adanya fitur atau item baru ini Kita lebih mudah untuk mendapatkan lootingan dibandingkan meluting secara instan atau manual di rumah-rumah dan fitur ini akan hadir bersamaan dengan update besar OB26 Jadi gimana nih? Menurut kalian mengenai fitur baru ini cuy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Oke okay. Yang kedua Ada pembaruan baru pada bin akun Nah jadi diinfokan akan segera hadir penambahan bin akun di game Free Fire Kalau untuk sekarang kita hanya bisa melakukan bin akun melalui akun Gmail dan akun VK ya kan Nah, kedepannya kita bisa melakukan bin akun Free Fire melalui Twitter cuy Boleh-boleh nih update gitu kan Jadi makin banyak pilihan untuk mengebin akun di game Free Fire ya kan boleh lah, boleh, boleh, boleh Yang ketiga Ada fitur mata elang atau fitur free look Nah, jadi fitur mata elang ini akan rilis bersamaan dengan update besar pada tanggal 4 Februari, cuy Yang keempat Ada FAMAS X Nah, senjata FAMAS X dengan attachment spesial ini akan hadir bersamaan dengan update besar pada tanggal 4 Februari. Yang kelima, ada fitur Revival Spot yang dibocorkan menjadi salah satu sistem misterius yang akan hadir di game Free Fire. Nah, jadi akan hadir fitur Revival Spot di game Free Fire. Yang dimana kita bisa menghidupkan teman mabar kita yang sudah mati cuy Tetapi sebelum kalian menggunakan fitur Revival Spot ini Kalian diharuskan menyelesaikan beberapa rangkaian misi Agar kalian bisa menggunakan fitur Revival Spot Atau sebelum kalian menghidupkan teman kalian yang sudah mati tersebut Dan fitur ini akan hadir bersamaan dengan update besar pada tanggal 4 Februari cuy Yang keenam, ada kembalinya fitur vending machine Nah, jadi fitur vending machine ini akan hadir kembali di game Free Fire pada update besar 4 Februari Yang ketujuh, ada fitur radio comments atau pesan singkat Nah, pada fitur radio comments atau pesan singkat ini Kalian bisa berkomunikasi dengan rekan satu tim kalian dengan cepat dan instan. Di sini terdapat beberapa pilihan pesan cepat, seperti ikuti aku, pergi ke zona aman, tetap waspada, musuh terlihat, dan masih banyak lainnya. Fitur ini berada di sebelah map dengan logo pesan berwarna putih. Dan fitur pesan singkat ini akan hadir di game Free Fire pada update besar 4 Februari. Yang ke 8 ada racing game atau game balap dan track atau lintasan balapan baru. Nah, jadi selain hadir pulau training remastered, nantinya akan hadir lintasan balap baru dan racing game di dalamnya. Yang dimana kita bisa berlomba untuk menjadi yang terdepan atau menjadi juara di antara teman mabar kita, um, boleh juga nih. Mode kita coba-coba, ya kan? Yang kesembilan, ada trailer update besar OB 26 pada tanggal 4 Februari. Sebelumnya, di WhatsApp Free Fire. Hah? Wah, tempat apa ini? Selamat datang di season 2. Aku kembali. Ini episode pertama di tahun ini. Jadi ada peningkatan baru. Yang pertama dan besar. Remake Training Grounds. Pulau ini sekarang tambah besar dan cantik. Lintasan balap baru berukuran besar sedang dibangun. Kalian bakal bisa menikmati serunya kebut-kebutan bareng teman. Sekarang yang kurang tinggal mobil super cepat. Target range juga diperbarui agar lebih cantik, biar kalian lebih nyaman mengasah skill. Hall of Fame Esports akan dibangun di sebelah social zone. Kalian bisa nongkrong bareng tim dan pemain pro favorit kalian. Rayakan kejayaan mereka sambil mencatat sejarah kalian sendiri. Sebenarnya, aku agak kangen moko. Iya, iya. Tapi serius deh, kita udah kayak Dynamic Duo, iya nggak? Sekarang kalian bisa membentuk Dynamic Duo sendiri. Dengan sistem partner baru, kalian bisa makin akrab sama sobat kalian. Saat kalian main game dan bersosialisasi, buddy meter kalian bertambah. Benefit lain segera ditambahkan. Tapi jangan ragu bilang ke kita fitur apa aja yang kalian inginkan. Kasih komentar di bawah ya. Pemain juga bakal dapat personal name badge. Kayak gini nih, yang tampil di halaman profil kalian. Selain itu, juga ada battle tag. Raihlah dengan performa di tiap pertandingan. Ini lencana kehormatan. Kalian juga bisa main ke profil pemain lain dan melihat rank, gaya bermain, dan battle tags mereka. Omong-omong soal sahabat, akan ada mekanisme revive baru di Battle Royale. Usai menyelesaikan serangkaian tugas, Kalian bisa hidupkan lagi rekan setim bertempur kembali. Tapi kuperingatkan ya, ini tuh susah banget. Kalian minta, kita kabulkan. Tim pengembang dengar permintaan kalian untuk menambah jenis senjata di class squad. Sekarang, senjata populer akan diatur menjadi beberapa set dan dirotasi seiring kalian makin banyak bermain. Semoga tambah pilihan, menambah kemenangan kalian. Dan sebelum kita tutup, ini sekilas tentang penyesuaian penyeimbangan senjata di patch baru. Segitu dulu untuk season 2 perdana. Sampai jumpa lagi di WhatsApp Free Fire. Seperti yang telah diinfokan melalui trailer barusan Bahwasannya akan hadir fitur battle tag atau title baru pada tampilan profil kita cuy Buat kalian yang pernah main game yang memiliki title, Pasti sudah paham dengan fitur seperti ini ya kan Contohnya fitur title yang ada di game PB atau point blank Selain kalian bisa melihat battle tag kalian sendiri Kalian juga bisa melihat battle tag atau gaya bermain dari profil atau akun teman kalian lainnya cuy. Terus ada pembaruan pada pilihan senjata pada mode kelas kuat. Yang dimana untuk pilihan senjata yang tersedia pada shop kelas kuat akan ditambah atau diperbanyak dan disesuaikan dengan seberapa sering kalian bermain kelas kuat. Dan dikabarkan untuk pilihan senjata pada map bermuda dan Kalahari akan berbeda Terus diinfokan juga pada update kali ini akan hadir event proyek Cobra Yang dimana event ini merupakan event dari kolaborasi antara Garena Free Fire dengan Cobra Kai Buat kalian yang setuju gua bahas event dan hadiah-hadiah dari event proyek Cobra ini Kalian bisa bantu like video ini sampai 20.000 like Kalian pasti bisa. Yang ke-10, ada event spesial Valentine, dan berikut adalah kalender dari event spesial Hari Valentine Cuy. Nah, untuk kalender di Free Fire server Indo nantinya tidak akan jauh berbeda dengan kalender ini. Yang dimana pada event ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah keren dan menarik Dengan cara kalian menyelesaikan misi-misi yang ada pada event ini Seperti event mission mengumpulkan token love atau hati Yang bisa kalian tukarkan dengan beberapa hadiah yang ada Terus ada tiket diamond royal weapon royal Terus ada skin task Terus ada set bundle spesial Valentine untuk karakter cewek Terus ada emote, avatar, background, dan masih banyak hadiah-hadiah bonusan yang tersedia pada event spesial Valentine ini Dan dikabarkan event gratisan ini akan hadir atau rilis sesaat setelah update besar OB26 pada tanggal 4 Februari Jadi siapin baterai dan kuota kalian mulai dari sekarang ya agar kalian bisa mendapatkan semua hadiah pada event keren ini ya cuy dan tidak hanya itu saja masih ada banyak sekali event dan hadiah-hadiah keren dan kece spesial event hari valentine yang akan hadir ke depannya jadi jangan sampai kalian tidak login apalagi kalian sampai kelewatan eventnya ya okay. karena sayang-sayang ya kan Jarang-jarang nih event gratis-gratis kayak gini nih Buat kalian yang nanyain kapan main kali ini akan selesai Jadi main kali ini akan selesai kurang lebih jam 6 sore jika tidak ada kendala cuy Dan apabila terjadi kendala saat pembaruan berlangsung Maka main kali ini akan selesai sekitar jam 8 atau 9 malam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 gua adisi tutup cabut dulu sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update.